Sebelum perlahan-lahan terhenti agak jauh dari puncak gunung kekaisaran Kaisaran Hundret. Mata mereka mengandung kilau lucu ketika mereka menatap kerumunan di atas gunung. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari para jenius ini dari wilayah Suan Timur. Seorang pemuda yang agak feminin di depan tersenyum menatap ke puncak gunung sebelum mengerutkan mulut dan berkomentar. Haha, begitu kita telah memindahkan bidang ini ke wilayah Suan Barat. Semua yang disebut jenius ini kemungkinan akan berakhir sebagai tahanan. Di belakang pria muda yang terlihat feminin, seorang pria lain tertawa terbahak-bahak. Haha, gelombang tawa segera meledak di langit ketika yang lain mendengar ini. Seolah-olah mereka benar-benar memandang rendah apa yang disebut para jenius ini. Kemarahan muncul di mata semua orang di puncak gunung ketika mereka mendengar tawa mengejek mereka. Semua yang hadir adalah individu yang sombong. Karenanya, bagaimana mereka bisa bertahan diejek secara terbuka? Meskipun mereka mengamuk di hati mereka, tidak ada dari mereka yang berani berbicara secara impulsif pada saat ini. Situasi saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan para ahli dari sekte super terjebak. Mungkinkah mereka yang harus bertindak dalam situasi ini? Beberapa saling berpaling. Sebelum tatapan mereka segera berbalik, sebagian besar tatapan mereka dilemparkan ke arah Kintian yang berada di tengah. Pada akhir hari, kekaisaran Tianyuan adalah kekaisaran terkuat di wilayah Suan Timur. Selain itu, mereka mendapat dukungan dari gerbang Yuan. Pada saat ini, tampak wajar bahwa semua orang menaruh harapan pada dirinya. Sebagai titik fokus dari begitu banyak pandangan, senyum yang sangat kecil terbentuk di sudut mulut Kintian, sementara tulang punggungnya tanpa sadar meluruskan. Dia melirik arah Lindung dari sudut matanya. Tampaknya dia sangat senang menjadi pusat perhatian. Tindakan Kintian mungkin sangat menit tapi itu tidak luput dari mata Lindong. Yang dia tidak bisa menahan tetapi tersenyum sedikit. Orang ini sebenarnya bisa memikirkan omong kosong seperti itu pada saat ini. Orang-orang sebelum mereka bukanlah musuh biasa. Semua orang. Tidak bijaksana untuk bertindak begitu sombong di wilayah Suan Timur kita. Bukan. Di bawah tatapan kerumunan, Kintian yang sekarang didukung lurus memandang ke arah selusin tokoh kuat di langit dan berbicara dengan suara yang perkasa. "Kamu pikir kamu siapa?" pria berwajah feminin itu menatap Kintian dengan setengah tersenyum dan menjawab dengan sikap acuh tak acuh. "Aku Kintian dari Kekaisaran Tianyuan, seorang murid dari Gerbang Yuan." Mata Kintian sangat marah saat dia berkata dengan dingin. Kintian, aku belum pernah mendengar orang seperti itu di antara generasi muda gerbang Yuan. Pria feminin itu diejek. Haha, kakak Chang Wei, orang ini jelas belum memasuki gerbang Yuan. Bagaimana mungkin kamu bisa mendengar tentang dia? Sebuah tawa nyaring terdengar di belakang pria feminin itu. Jadi dia hanya pamer palsu. Pria feminin yang dikenal sebagai Chang Wei tertawa kecil. Benar-benar mengabaikan Kintian yang sekarang berwajah hijau. Baiklah Chang Wei, tidak perlu untuk kata-kata yang tidak perlu lagi. Seorang pria berjubah merah gelap tepat di depan akhirnya melambaikan tangannya, membungkam tawa mengejek di belakangnya. Ya, Kakak kakacau, pria ini jelas memiliki posisi yang agak tinggi. Oleh karena itu, bahkan Chang Wei tersenyum dan mengangguk setelah mantan berbicara, menghentikan ejekannya. Pria berjubah merah gelap perlahan menundukkan kepalanya setelah menghentikan ejekan kelompok. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat ke arah orang banyak. Yuan Power samar-samar terlihat dan kuat menyebar dari tubuhnya, menyebabkan hati semua orang tiba-tiba menegang. Riak ini bahkan sedikit lebih kuat dari Kintian. "Siapa Lindong?" mata pria jubah merah gelap itu menyapu kerumunan. Matanya hanya berhenti sejenak pada Kintian sebelum meminta dengan suara lemah. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini segera. Mata mereka beralih ke sosok tinggi dan kurus ke belakang. Jelas. Mereka tidak mengharapkan namanya dipanggil. Lindong juga sedikit mengernyit saat ini. Dia menatap pria itu dan berbicara dengan nada tenang. Ya, kamu harus ingat dia. Pria berjubah merah gelap itu melambaikan tangannya. Setelah itu, seseorang dari belakangnya melangkah maju. Dia berbisa menatap Lindong. Dari kelihatannya. Itu adalah Jenderal Roh Kematian yang melarikan diri setelah terluka parah oleh Lindong. Hihi. Lindong, apakah kamu masih ingat kata-kata yang aku katakan saat itu? Aku mengatakan bahwa kamu akan menyesalinya. Jenderal Roh Kematian menatap Lindong dan tertawa dengan cara jahat. Hidup seperti yang diharapkan. Orang yang tidak menyenangkan. Lindong melirik Jenderal Roh Kematian dan dengan acuh tak acuh tersenyum. Tetaplah bertindak tangguh. Setelah wilayah ini dipindahkan ke wilayah Suan Barat, aku akan membiarkan kamu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jenderal Roh Kematian mengenakan ekspresi ganas saat ia membalas. Mengapa, Lindong? Apa kamu kenal mereka? Kintian tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara ketika melihat adegan ini. Jelas, dia tidak ingin pusat perhatian direnggut oleh Lindong. Aku telah bertemu orang-orang ini beberapa waktu lalu dan bertukar pukulan dengan mereka. Jawab Lindong dengan santai. Kamu sadar bahwa mereka mengejar ranah ini? Mengapa kamu tidak melaporkan ini lebih cepat? Kintian mengerutkan kening. Nada sedikit interogatif dalam suaranya. Mata Lindong sedikit menyipit saat mendengar ini. Merasa sedikit dirugikan. Namun, nadanya tidak berfluktuasi banyak ketika dia menjawab. Jika kamu secara acak bertemu seseorang di jalan yang memberitahu kamu bahwa mereka berniat untuk merebut wilayah ini dari tangan sekte super wilayah Suan Timur, apakah kamu percaya padanya? Kintian tertegun. Dia telah benar-benar terdiam. Kintian. Sekarang bukan saatnya untuk membicarakan ini. Kita harus menghentikan mereka dari pembentukan formasi. Jika tidak, begitu mereka memindahkan wilayah ini ke wilayah Suan Barat. Kita akan berakhir jauh di dalam sarang serigala. Lan Ying tiba-tiba berkata dari samping. Kintian menoleh setelah mendengar kata-kata Lan Ying. Melihat ke arah pria berjubah merah gelap saat dia berkata. Tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun. Ada cukup banyak dari kita. Segel mereka tidak dapat menjebak sir Liu Tong dan sisanya untuk waktu yang lama. Serahkan orang ini padaku. Petik 2 Kintian melangkah maju saat dia mengucapkan kata-kata ini. Segera, riak daya Yuan yang kuat menyapu keluar. Tingkat kekuatan itu menyebabkan ekspresi sejumlah orang berubah. Tahap 6 Yuan Nirvana, dia memang layak menjadi seseorang dari kekaisaran Tianyuan. Untuk berpikir bahwa dia telah benar-benar menembus ke tahap 6 Yuan Nirvana. Ekspresi terkejut terungkap di mata banyak ahli dari berbagai kerajaan di puncak gunung setelah menyaksikan ini adegan. Sementara juga menyebabkan mereka bersuka cita sedikit. Saat ini, semakin kuat Kintian, semakin yakin mereka merasa. Seperti yang diharapkan, 6 tahap Yuan Nirvana, alis lindung mengangkat sedikit. Kintian ini memang memiliki beberapa kemampuan aktual. Tahap 6 Yuan Nirvana, jika tidak ada yang salah, gelar juara 100 perang kekaisaran kemungkinan akan jatuh ke tangannya. Namun. Lindung secara alami senang memiliki Kintian bertarung atas nama mereka pada saat seperti itu. Dia segera mundur dan berdiri di samping Martin kecil. Orang ini tidak cocok untuk orang itu, terlebih lagi dia kemungkinan akan kehilangan dengan agak menyedihkan, kata Martin kecil dengan malas. "Oh, Lindung kaget, dia menatap pria jubah merah gelap di langit. Orang ini memang tampaknya sedikit lebih kuat dari Kintian, namun..." Kekalahan yang menyedihkan tidak mungkin benar. Wajah Little Martin tersenyum manis. Tanpa menjelaskan, dia melipat tangannya di dadanya saat dia mengamati medan perang. Tahap 6 Yuan Nirvana cukup baik, pria jubah merah gelap di langit juga sedikit terkejut saat dia menatap Kintian. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berkata, Memang ada beberapa dari kalian tetapi kalian semua hanyalah orang lemah. Meskipun mereka yang ada di pihak kita bukan yang terkuat karena keterbatasan skema kita. Itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian semua. Petik 2. Siapkan formasi. Tanpa kata-kata yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara lemah. Dimengerti. Selusin sosok di belakangnya segera berteriak serempak setelah mendengar suaranya. Mereka mengayunkan tangan mereka saat kelompok bola cahaya hitam muncul. Segera setelah itu. Banyak garis cahaya hitam tiba-tiba keluar. Garis-garis cahaya ini langsung menembus melalui kehampaan, seolah-olah menembus-menembus ruang ini. Kintian. Tian, hentikan mereka. Siapapun yang menghancurkan formasi akan menjadi juara dalam perang 100 kerajaan ini. Petik 2. Raungan marah Liu Tong tiba-tiba terdengar dari penjara yang dibentuk oleh segel hitam ketika garis-garis cahaya hitam menembus melalui ruang. Ku Aku khawatir kamu telah menemukan lawan yang salah jika kamu ingin berperilaku begitu kejam di wilayah Suan Timur kita. Mata Kintian juga menjadi dingin setelah mendengar tangisan Liu Tong. Mayestik Yuan Power tersapu. Langsung berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju pria jubah merah gelap dengan kecepatan kilat. Menyerang. Di belakang Kintian, para ahli yang telah melangkah ke peringkat emas Nirvana juga mengungkapkan ekspresi tegas saat mereka mengikuti. Hal-hal yang tidak tahu batasmu, pria jubah merah gelap menyaksikan Kintian bergegas dengan mata acuh tak acuh. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan lembut, "Bang, setelah tangan itu jatuh, ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Cahaya hitam yang tidak biasa langsung ditembakkan dari ruang kosong, menabrak Kintian dengan kecepatan kilat. Ur cahaya hitam melanda Kintian saat cahaya kemasan berkedip-kedip di tubuhnya." Detik berikutnya, cahaya keemasan redup ketika seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuhnya terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, dia mendarat dengan keras ke tanah. Para ahli peringkat emas nirvana yang baru saja akan maju ke depan dihentikan hampir secara instan. Setiap orang dari mereka memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Jelas, mereka tidak berharap bahkan Kintian, yang telah melangkah ke tahap enam yuan nirvana. Akan dikalahkan dalam satu gerakan. Mata lindung perlahan menjadi suram pada saat ini. Orang ini sangat kuat. Pria berjubah merah gelap memandang rendah semua orang dari langit. Nada bicaranya acuh tak acuh, sementara ekspresi humoris melintas di mulutnya. "Apakah kamu masih ingin bertarung?" Bersambung lanjut ke part berikutnya. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like.